Nah saya ingin lanjutkan Bapak itu memberi kesempatan Untuk bersekutu Bercakap-cakap Anak Anak turin dulu, Bercakap-cakap Bapak-bapak yang bekerja Tolong sisihkan waktu Betul buat ah. Anak Ya Kalau memang Ada hari yang karena kerja enam hari, ada 1 hari. Kasih waktu dengan dia, ibu dan bapak. Bersekutu dengan anaknya. Jangan main HP terus. Puasa buka HP setiap hari minggu. Ayo, jangan diperbudak. Ini anak kumpul senang. Sudah, anaknya juga sibuk. Sehingga tidak ada persekutuan Perlu ada pertemuan Bersekutu ya. Bapak memberikan kesempatan itu Luar biasa Dia kasih contoh Bapak kasih contoh Kejadian pasal 2 Ayat 2 dan 3 Kejadian pasal 2 Ayat 3. 2 dan 3 Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Lalu yang penting itu penekanan sini Berhentilah ia Nanti nanti ayat lain menyambung Jadi hari ketujuh itu adalah hari perhentian Hari dimana dia perlu bersekutu secara penuh dengan anak-anaknya. Ya, kita tidak usah bertengkar hari ketujuh itu hari Sabtu, hari Jumat, hari Minggu. tidak Tuhan tidak tergantung dengan Senin Selasa. Dia tidak ada kalender. Jangan repot. saudara Manusia itu suka berpikir Tuhan itu pikiran mana? Manusia. Enggak. Tanya Tuhan, kalender apa dia? Udah ada saudara, ya saudara. Ya, nah, jadi berhentilah. ya Ini hari peran perhentian. Berhentilah. Ya, jadi, ada hari peran perhentian. Jadi, kita ini beribadah ini di rumah bapak. Ini hari peran perhentian, hari istirahat. Hari perteduhan, jika kita masuk pada perhentian Tuhan damai sejahteranya memenuhi kehidupan kita untuk melanjutkan kita bekerja lagi di tengah dunia ini. Amin saudara. Kenapa kita tertekan, stres, depresi, sebagainya? Karena tidak pernah ada hari perhentian Tuhan yang memberikan perhentian di dalam diri kita damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita tidak bisa. Kita masuk dulu Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 11. Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 11. Ya. Jadi pasal 4 ayat 8. Sebab. Andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhan. Perhentian. Pasti Tuhan tidak akan berkata-kata kemudian tentang sesuatu hari lain. Tuhan tidak bicara tentang hari lain. Hari perhentian di mana dia bisa memberkati kita. Ya. ya, Kejadian 2 ayat 3 belum kita baca. Kembali dulu ke sana. Ya, Coba kejadian Lalu ia apa? Memberkati dan menguduskan. Jadi ketika hari perhentian, kita berjumpa, beraudensi, bersekutu dengan Bapak. Ada apa? Ada berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ada berkat. Amin. Saudara ingin hidup diberkati. Kita perlu berkat Senin, Selasa, sampai Jumat, Sabtu Kita perlu berkat Kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita Sia-sia Kalau Tuhan tidak memberkati ke Kesehatan kita Karir kita, hari-hari kita Sia-sia Kita perlu berkat Aku masuk pada hari perhentian Tuhan Di dalam perhentian Tuhan Ada apa? Berkat Ada apa? Keku, kekudusan pengampunan sepanjang jalan kita dalam hari Senin sampai hari Sabtu oh kecil atau besar sengaja atau tidak sengaja istilah kita banyak kesalahan kita kita perlu apa pengampunan kekudusan Tuhan menghapus semua dosa-dosa kita amin oh kita dipulihkan kembali, disucikan kembali. Dahsyat. Ibadah kita ini. Amin. Ibadah bersekutu di rumah ba. Bapak Bersekutu. Lanjutkan kembali Ibrani 4. Ya, Ibrani 4 tadi supaya kita tahu. Ibrani 4. Jadi itu sebabnya ayat 8, Yosua berkata, Tuhan tidak bicara hari lain. Hari lain setiap dia menciptakan hari-hari dia selalu berkata ini baik maka diberkatilah. Ini baik dan diberkatilah. Tapi sumber berkat ada pada hari perhentian. Amin. Sumber berkat ada pada hari perhentian. Saudara sumber berkat itu mengalir saat ini ketika saudara bersekutu. Amin. Itu berinteraksi bersekutu. Berkat. Saya tidak menghambat dan menghalangi teknologi modern Ada yang beribadah online Tapi kalau alasannya karena jaraknya jauh Jauh di luar kota, di luar negeri Jauh di mana, tidak terjangkau Di tempat kita ibadah, di gereja mana saja Saya tidak menekankan hanya satu gereja Gereja-gereja itu adalah rumahnya Tuhan Kalau online Ada bersekutu. Saya kasih contoh Ibu Yusuf tanggal 1 itu ulang tahun Banyak yang ngucapin ya, 500 lebih di facebook saya Kirim ucapan selamat buat ibu Dan kirim kue Kirim kue Banyak sekali kue dikirim Tapi hayalan Hanya on Online. Nah berkat online, engkau yang ibadah di online karena ketakutan itu berkatmu online juga. Nah. Lu iya. Silakan kirim kue besar, kirim kue ini, kirim kue ini. Oh bagus bagus sekali. Silakan. Niler saya. Tapi online. Silahkan menikmati yang online. Jadi itu berkat. Kita lanjutkan lagi tadi. Ayat yang ke, ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia satu hari apa? Hari perhentian. Hari perhentian. Hari istirahat. Jadi hari istirahat, hari perhentian Hari damai sejahtera Hidup kita ini banyak tantangannya Buat kita gelisah bukan hanya di luar Di dalam rumah pun kadang-kadang kita gelisah Karena ketegangan hubungan yang namanya manusia Ketemu satu dengan yang lain Pasti ada pergesekan tidak cocok, sakit hati pasti itu kita perlu damai saja, terus makanya pulang dari gereja damai itu mengalir ke rumah tangga kita masing-masing kenang kau sudah membawa da damai lanjutkan ayatnya ya ayat yang ke sepuluh ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Tuhan berhenti dari pekerjaannya karena yang jadi pokok intinya Kata-kata pokoknya hari perhentian Perhentian Lanjutkan ayat yang ke sebelas Karena itu baiklah kita Berusaha Untuk masuk ke dalam Perhentian itu so, Untuk keuntungan kita Kepentingan kita Karena kita butuh istirahat Jiwa ini kalau tidak istirahat huh, Gila kayaknya Saudara, Ya gila kan Apalagi Sudah waktunya kredit ditagih Ini dan itu Bisa-bisa oh, gila saudara ya Oh iya Kebutuhan bukan makin berkurang Makin ber Apa tidak stres BBM naik Minyak naik Tapi kalau sudah hari perhentian langsung ngerti namanya juga Pertamina, Pertamina pertahun minyak naik, itu, <risas> nggak usah kaget. Itu. Nah, itu karena kita punya damai, sejahtera. Ada di mana? Ada di hari perhentian. Jadi ibadah ini sangat penting penting bersekutu dengan Bapa di rumah Bapa mendapat segala sesuatu berkat kekudusan dan perhen perhentian jantung ini tidak pernah berhenti kan tapi ketika Firman Tuhan jantungmu istirahat dia mendapat kekuatan kembali jiwa kita juga mendapat kembali semuanya itu Kenapa demikian? Saya kembali bicara sekarang. Ayat 15. Bacaan kita tadi. Ayat yang ke-15. Yang... Ayat yang ke-15. Yang daripadanya semua apa? turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saya ingin jelaskan di sini. Turunan. Turunan memakai kata "patria", "patria", "patria" ya, "patria". Secara harfiah memiliki akar kata sama dengan "bapak". "Bapak" jadi kita ini semua keturunan ba, "bapak". Jadi ini semua. Kenapa kita disebut adelpos keluarga persaudaraan? Karena kita punya bapak yang sama. Ya. Bahkan dalam beberapa terjemahan keluarga, jadi kata patria ya turunan bapak keluarga. Sekali lagi, kata patria artinya turunan keturunan maksudnya yaitu bapak dan keluarga jadi hubungan itu sehingga dikatakan di sini dia ya surga menerima namanya nah saudara saya ingin jelaskan menerima namanya itu ini tidak ada hubungan dengan nama Yesus onomazeitei diberi nama ya diberi nama Maksud diberi nama Namamu tercatat dalam silsilah keluarga Bapak Katakan amin Beri kemuliaan Kita nama kita sudah tercatat di silsilah Bapak Amin Karena itu sudah perhatikan silsilah Yesus itu adalah uang satu Ada uang satu Kesempatan buat kita Coba belajarin nanti Matius kok hitung-hitung 13 14 13 14 Saudara hitung ada yang katanya 14 belas. ada yang lowong satu Orang tanya ini salah catat Bukan salah catat kita dikasih kesempatan tahu enggak Saudara supaya nama kita ma, masuk Amin Saudara walaupun Matius Tidak ketemu kita tapi pesan Tuhan jangan isi semua lowongin satu buat Hahaha Lawangin satu buat siapa? Sebut namanya Tambunan Simorangkir Huta Barat. Amin. Supaya disabut semua. Kita punya kesempatan. Nama kita sudah tercatat dalam silsilah ilahi. Amin. Oh, karena itu mau jaga nama baiknya luar biasa. Luar biasa saudara kalau menyelami ini Kita sungguh hidup kita Tidak akan melukai hati Bapak Tidak perlu disuruh taat ini taat itu taat ini Hukum ini hukum itu Tidak perlu tidak perlu hukum Di rumah Apa anak Kamu baru lahir tolong catat ya Peraturan rumah Bapak Ini ini ini ini, ini, ini. Peraturan Ibu ini, ini ini ini, ini. Gitu Kasih peraturan apapun, anaknya melanggar langsung diusir dari rumah. Enggak, kecuali Bapak tiri itu ya, saudara. Ya, iya, Bapak asli tidak? Ya, ya sudahlah, ya, pecahin gelas berapa kali? Ya sudahlah, sudah gelas gampang diganti. Anak tidak bisa diganti ya, karena turunan. Karena anak ayat 16 berbicara Ayat 16 berbicara ya, Tadinya saya mau sampai ayat 21 Takut kesiangan nah, Jadi ayat 16 sampai Makanya saya potong ayat 17 Mudah-mudahan Selanjutnya dijelaskan Aku berdoa supaya ia Menurut kekayaan dan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu Oleh rohnya di dalam Batin saya ingin jelaskan sedikit apa maksudnya aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, hina dohumin supaya ia dapat memberi kepadamu kata to plutos testoxes auto menurut kekayaan dan kemul kemuliaan. Rasa ini sebetulnya mengulang Efesus 1 ayat 18 Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung Ayat Efesus 1 ayat Betapa kayanya kemuliaan bagian Ditentukan bagi orang-orang kudus Betapa kaya kemuliaan bagian bagian Kata bagian ya Kata bagian Dikatakan di sini, klor kleronomias, kleronomias warisan ilahi. Jadi, kita sebagai anak keturunan Bapak menerima wa? warisan. Amin, tidak usah dijelaskan lagi kalau sudah punya hak terima warisan. Surga itu bagian kita, pasti atau tidak pasti. Amin, pasti nggak akan nyasar ya sedang koma gitu ingatin terus Yesus Yesus Yesus nggak nyasar percayalah saudara karena anak dia sampai ke rumah bapak bapak jadi dari sini harus anak dulu baru bisa diterima di rumah bapak gitu itu penting sekali ya jadi dikatakan Kleronomias Kleronomias Warisan ilahi Bagi orangku Kudus Warisan itu berhubungan Antara bapak dan anak Lalu kata Duname Kratayotenai penuh ya, penumatos Auto Memberi Kekuatan dengan roh Sebetulnya, kata "Dunamai" (Kratayote menguatkan dengan kuasa. Diberikan kekuasaan. kekuasaan kata kuasa kuasa antropon di dalam hatinya jiwanya kuasa kuasa memberikan kekuatan fisik kita perlu kekuatan tidak perlu fisik kita. Jiwa kita perlu kekuatan, tidak perlu. Kalau tidak sakit jiwa, jangankan ngadap orang lain, kadang-kadang ngadapin suami atau istrinya sendiri. Dia sudah hampir ghi. gila, saudara. Ya, hendak di sini, 100 meter dari sini. Jadi hampir gila, kita perlu ada kelepasan jiwa, jadi tidak perlu datang psikiater ya konsul karena ada gejolak cewa karena hari perhentian ini tadi ya, supaya batin batin kenapa memakai kata batin bukan hati batin itu berarti aktif batin itu aktif ya jadi dengan batinnya kita aktif dipulihkan kembali hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara, batin yang mendapat sama-sama damai sejahtera. Saudara yang ibadah di sini mendapat hari perhentian, dapat perhentian dari Tuhan. Hari istirahat dari Tuhan dikuatkan kembali oleh Roh Kudus. Amin. Ada saudara yang lain beribadah di gereja lain juga sama kalau pengertiannya sama lalu berjumpa ada damai sejahtera, Amin. Sekarang kita masuk ayat yang terakhir supaya kita tahu bersama-sama ayat 17, ayat 17. Sehingga oleh imanmu apa Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati kata Kristus diam, katoyi ton Kristen berarti sama, berarti tempat kediaman. Saudara Yesus diam, ini tempat kediaman. Bah, bapak, dia ada diam dalam hati kita. Amin, saudara, dia diam. Diam Tempat kediaman Amin Hati kita ini tempat kediaman siapa? Yesus Amin Tempat kediaman Yesus Sekali untuk selama-lamanya Dan dia tidak meninggalkan kita Kita yang lupa dengan dia Ayat ini mengatakan Sekali untuk selama-lamanya Dia apa? Coba katakan diam Diam, tinggal Diam, dia bukan in the ya. Hati kita bukan buat kos-kosan Bagi Kristus Kapan saja bakal pindah Enggak saudara Diam, tinggal Sekali untuk selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Kita yang kadang-kadang lupa Dia tinggal di kita sedara lupa kita ini. Makanya ada lagu yang saya tidak suka meskipun yang nyanyi orang Kristen. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Nah, Tuhan kita nda begitu. Ya. Ya. Engkau dekat, aku dekat, aku jauh. Engkau hendak mendekat itu Tuhan kita. Kalau tidak karena itu, oh sudah lama kita terhilang jadi murtad percaya tapi kita tidak bisa murtad. Paling-paling sedikit anak hilang. Kalau anak hilang berarti bakal kembali. Kalau murtad tidak balik-balik lagi. Makanya saya senang dikatain murtad. Terima kasih. Berarti aku tidak bakal balik-balik lagi. apa-apa. Ya, Itu kata Katoi Kesah. Katoi Kesah dia tinggal untuk selama-lamanya. Lalu, selanjutnya ayat ini, "supaya menunjukkan satu tindakan: erizomenoid, berakar dan berdasar, berakar dan berdasar, berakar seperti pohon, berdasar seperti bangunan." Dua kata ini paling disukai oleh Paulus. Kalau berakar, harus serta tertanam, tertanam. Kita mau tertanam, Amin. Kita mau dibangun atas dasar Kristus, Dia akan membangun, pasti berhasil. Gereja kita berhasil, pelayanan kita berhasil, anak-anak Tuhan berhasil, karirnya berhasil, Amin. Tuhan berkati. Itulah tahun depan yang dijanjikan Tuhan kepada kita, Amin, saudara. Ya. Jangan murung lagi ya Desember menyambut tahun depan Prediksi orang lain Bakal terjadi ini ini ini Boleh boleh saja Tapi prediksi Alkitab Kita akan bertumbuh Dan berbuah Berbuah lebat amin Karena berakar Berakar Dan kita akan menjadi bangunan Makin tinggi makin kok. Makin kuat Sambutlah itu Natal Starting point Permulaan dari segala janji Tuhan Diwujudkan kepada kita Mari kita berdoa